Alhamdulillah sore hari ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk tetap istiqomah. Mudah-mudahan terus diizinkan istiqomah sampai akhir usia kelak husnul khotimah. Amin. Allahumma. Amin. Istiqomah ini makom yang atau kedudukan yang sangat mulia. Hanya orang-orang yang memang terpilih dan semangatnya kuat yang bisa istiqomah. Ada orang yang mampu atau dimampukan beramal, tapi dia tidak mampu istiqomah. Misal, mampu sholat duha, ya mampu sholat duha. Setahun mampu, tahun berikutnya hilang. Ada orang yang mampu tahajud, tiga tahun mampu, tahun keempat hilang. Ada orang yang mampu, sodakoh tiap pagi, sepuluh tahun mampu. Tahun ke-11 hilang. Ini namanya tidak istiqomah. Maka menjadi istiqomah itu adalah sesuatu yang diperhatikan oleh orang-orang yang memang ingin mendapatkan derajat mulia di jannah, di surga. Kalau ingin dapat surga yang tinggi, maka harus bisa istiqomah. Nah biar bisa istiqomah, diantaranya adalah satu, tidak Melakukan amalan yang melebihi batas kemampuan Tapi berusaha melakukan amalan Sekuat tena tenaga Semaksimal mungkin beramal Tapi pandai mengukur di diri ya, Contoh Jangan gaya mau puasa Dawud Jangan gaya mau puasa Dawud Kalau memang paham Lambungnya banyak masalah Anaknya 40 ya, Kerjanya dari pagi, siang, sore, malam nggak berhenti Puasa Daud Nanti gara-gara mau mikirkan puasa Bisa jadi ngurus anaknya nggak beres Gara-gara mikirkan puasa Bisa jadi nanti pekerjaannya Yang wajib dia itu maksimal Jadi tidak maksimal dan pada akhirnya puasanya pun hi, hilang, pekerjaannya juga hilang na'udzubillah min makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baik puasa, puasa Daud sebaik-baik puasa, the best, yang terbaik nah kalau kita nggak mampu itu, ya nggak mampu itu ada yang nanti pahalanya seperti semudar seperti puasa sepanjang tahun, setiap hari apa itu? Dalam satu bulan cukup ambil tiga hari, enak atau enggak enak? Enak, 13, 14, 15, kecuali di hari yang diharamkan puah, puasa ayamu terserik. Hari terserik, enggak boleh puah, puasa 13-nya diganti nanti. Bisa juga setiap hari Senin diambil tiga hari, Senin pertama, Senin kedua, Senin ke ketiga bisa juga diambil setiap hari Kemis, tapi tiga hari saja Kemis pertama, Kemis kedua, Kemis ke ketiga, intinya tiga hari dalam satu bulan, kalau bisa ini, udah luar biasa, kalau mau nambah puasa hari Senin, empat hari dalam satu bulan kalau mau nambah ditambah puasa hari Kamis, berarti delapan hari dalam satu bulan, ini udah puasa yang bagus, harus pakai strategi diukur, termasuk sholat malam wah wow, saya mau sholat malam 100 rakaat ya mungkin ya seminggu pertama, sepekan pertama sejumah pertama jalan, jumat berikutnya subuhnya hi, hilang ya bisa hilang karena enggak Mengatur amal, maka manajemen amal ini menjadi sesuatu prioritas. Ya, di dalam ber, beramal, diukur kemampuannya. Yang pertama itu tidak melakukan amal, melebihi batas kemampuan, tapi bukan bermalas-malasan. Kemudian, yang kedua, kumpul sama orang yang senada. Kalau memang pengen rajin puasa, ya kumpul sama orang yang suka puasa. Jangan pengen istiqomah puasa, kumpulnya sama Habib Novel, doyannya makan. Rusak itu nanti puasanya. Misal begitu ya. Jadi kalau memang mau rajin puasa, kumpul sama orang-orang yang memang rajin puasa. Misal, satu komunitas di majelis Ar-Rodho, setiap Senin dan Kamis pada puasa sun sunnah. Ya kumpul sama anak-anak yang puasa Senin, puasa Kemis. Ada kesenangan nanti, oh hari Kemis ada buka ber, bersama. Senin ada buka ber, bersama. Insya Allah bisa istiqomah. Mau istiqomah solat sunnah tasbih, kumpul sama orang-orang yang suka solat sunnah tasbih. Mau istiqomah sodakoh pagi, ya kumpul sama orang-orang yang pagi suka so, sodakoh mau istiqomah sama apa cari ilmu ya kumpul sama orang-orang yang cari il, ilmu. Nanti akan membuat kita bisa istiqomah, membentuk komunitas ya, komunitas yang senada, kumpulan orang-orang sebidang, seusaha, sehati, sesemangat, arahnya sama. Itu nanti bisa membuat kita istiqomah. Makanya saya enggak kumpul banyak orang. Betul ya? Ya, kalau saya kumpul banyak orang, bisa jadi saya bubar istiqomahnya pengajian lagi mau asyik ceramah, kok tiba-tiba diajak kumpul sama orang yang ahli cari duit Bisa terpengaruh saya om, saya ini manu, manusia Bisa terpengaruh, setan bisa masuk dengan cara apapun gitu ya Oh ini bangunannya butuh duit banyak, majlis butuh duit banyak, udah tinggal aja pengajian sebulan gak jadi masalah, cari fulus Misal seperti itu bisa terpengaruh kan setiap orang udah ada bidangnya sendiri sen, sendiri kumpul sama kelompoknya ya kelompoknya bukan berarti tidak mau kumpul sama orang lain enggak loh ya kumpul sama siapapun tapi kalau pengen istiqomah ya bertahanlah pada komunitasmu yang sesuai mau belajar bahasa Arab kumpul sama orang belajar bahasa Inggris enggak nyambung Ya kalau kata anak muda jaga sembung, nggak nyambung. Akhirnya apa? Gak bisa belajar bahasa Arab. Semangatnya pindah dari belajar bahasa Arab ganti belajar bahasa Inggris. Mau diet biar istiqomah, ya kumpul sama yang program dietnya sama. Kalau program dietnya beda, buyar itu. Dietmu enak ya? Kok boleh makan semua ya? Kok aku enggak boleh ya? Ganti, abis itu kumpul sama yang lain, ganti lagi, akhirnya enggak pernah diet, gagal total. Karena apa? Kumpul sama komunitas yang berbe berbeda, enggak bisa istiqomah. Nah, cari kumpulan yang yang senada inilah yang penting. Kemudian yang ketiga, membaca kisah atau mendengarkan kisah orang-orang yang istiqomah nanti akan menyemangati kita untuk istiqomah. contohnya kisah yang saya sampaikan dua kali pertemuan di dua majelis, ya yang pertama di Rembang kemudian tadi di Jamuri saya beberapa hari yang lalu dakwah ke Pontianak Nah, sampai di Pontianak selesai pengajian saya diajak untuk bertemu dengan seorang syarifah salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW marganya Al-Haddad namanya Anisah Ya, Syarifah Anisah Umurnya belum panjang Baru 106 tahun Ya baru 106 tahun Kemudian e, Wajahnya nggak tampak lelah Baru beberapa puluh tahun Tidak bisa tidur malam Jadi bahasanya tuh halus Saya kalau malam tidak bisa tidur Mirip sama ibu-ibu Kok lagi gak bisa tidur gitu ya Udah lima hari saya gak bisa tidur tapi ngapain nonton sinetron ya baca komik lihat apa namanya tayangan-tayangan yang ada di uh, media so, sosial sibuk lihat tiktok IG dan lain seba, sebagainya kenapa nggak bisa ti, tidur cari tidur kalau Syarifah Anisa ini lain sekian puluh tahun nggak bisa tidur itu kalau dari jam 9 sampai kurang lebih jam 1 itu zikir Jam 1 sampai subuh salat. Mirip ya. Setelah itu habis subuh, habis su, subuh matahari terbit tidur. Ya, jam berapa bangunnya? Kalau kita balas dendam jam 2, jam 1 baru bangun. Syafi'a Anisa ndak jam 9 sudah bangun. Ngapain? Salat duha Tidur lagi kapan? Yaitu nanti habis subuh. Nah apa yang dilakukan oleh beliau, beliau kumpulkan biji-bijian ditaruh di satu tempat yang besar sebesar rebana ini yaitu biji-bijian dari kelengkeng, dari duku ya dikumpulkan nah kemudian diambil dua wadah yang satu isi biji-bijian yang satu kosong jam sembilan itu duduk nyantai, duduk atah akhir di sejadahnya jadi di sejadahnya saya buktikan saya duduk sama beliau satu jam setengah posisi kakinya nggak berubah Sementara kita yang muda-muda sudah ganti-ganti ya. Sudah ganti-ganti. Ini beliau masih apa namanya? atahiyat At akhir santai gitu ya. Kemudian yang dibaca apa zikirnya? Satu istiqomah, surat al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah, sampai selesai, kemudian ditaruh di tempat yang kosong. Terus gitu, sampai pindah semua. Ya, sampai pindah semua. Besoknya gantian, yang sini dipindah ke ke sini sehingga beliau nggak buat nggak pakai tasbih ya nggak pakai tasbih untuk yang dikirim malam itu nggak pakai tasbih karena tasbihnya kalau mau dibuat seberapa panjang itu praktisnya ditaruh tem, tempat ya tempatnya itu yang jadi tas tasbih muter jadi pindah tem tempat nah ini namanya tempat berjalan lihat ya. tasbih tem tempat ditanya sama anak-anaknya yang anaknya jumlahnya 5 Cucuknya kurang lebih 20 puluh sampai tiga cicitnya baru 50 Baru sedikit, jadi kalau kumpul nggak usah ngundang undang Oh, orang sudah penuh ya. Kalau diundang makan, semua cucuk cicitnya ikut selesai. Itu ramai. Nah, ini Syarifah Anissa saya. Ini ditanya, kenapa kok seperti itu? Kata beliau, nanti kalau saya ketentuan Allah datang, saya meninggal dunia, maka saya pengen setelah dikubur nanti biji-bijian ini ditaburkan di atas makam saya biar jadi saksi yang nolong saya. Tapi ini kata saya, loh ya. Menurut saya, kalau menurut Allah, enggak tahu lagi. Masih tawaduk seperti itu ya? Masih seperti seperti itu. Kemudian, sholat malam hanya 10 rokaat, sesuai dengan jumlah anaknya lima dua rokaat untuk satu anak. Selesai dua rokaat, dia doakan anaknya yang satu ya, beserta cucu dan cicitnya disebutkan namanya satu persatu selesai. Baru dua rakaat lagi ganti untuk anak berikutnya dan cucu dari anak itu dan cici dari anak tersebut Terus begitu sampai sepuluh anak, selesainya azan subuh Dan ini udah puluhan tahun, hasilnya seluruh anak cucunya nurut dan soleh solehah Saya lihat sendiri, semuanya ahli ilmu, suka sama ilmu, suka sama orang soleh Kenapa? Nah, tiap malam di didikiri, disolati Sayangnya ini gak ditiru ibu-ibu, gak ada yang nyolatin suaminya Bukan di salat jenazah, bukan lo oh ya Gak sholat malam, didikirin gak Anak-anaknya gak, didikirin Sibuk marahin anak, sibuk marahin swa, suami Nah ini metode yang saya dapat dari Sharifah Anissa Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan Kemudian uh, saat saya nanya Minta apa, pengennya apa Cuman dua hal saya minta sama Allah dua hal. Nanti kalau ketentuan Allah datang, ya saya minta husnul khotimah. Saya bilang panjang umur apa Jeddah, Umi panjang umur. Jawabannya umur saya udah panjang. Sudah lama saya tinggal di di dunia. Nah, terus minta apa lagi? Keren tuh jawabannya. Saya banyak baca Al-Qur'an, banyak baca Al-Ikhlas, minta sama Allah satu hal. Malaikat Israel itu kan nanti yang ngurusin pencabutan nyawa saya ya, Itu kan ditugaskan sama Allah Ya dia ditugaskan sama Allah Tapi dia kan hamba Allah Saya bilang sama Allah Ya Allah aku minta satu Nanti kalau Israel datang menjemput aku Dia harus sopan sama aku Gak boleh sembarang masuk Harus salam dulu sama aku Masya Allah keren ya perempuan bener ya Jangan sembarang masuk salam dulu Minta sama Allah malaikatnya disuruh Salam dulu Gak sembarang ma masuk ini menunjukkan kalau wanita yang sholihah, ya punya sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang punya persiapan, jadi udah persiapkan Nanti dikubur ada al ikhlasnya, ya. Nggak Izrail Israel, ada al, al qurannya. Kalau ada orang meninggal dunia, beliau dikabari, ada warga kampung meninggal dunia, lima hari beliau duduk menghatamkan al quran. Lima hari khatam, niat. Semoga ini jadi temannya dikubur nanti, mikirin orang lain. Nah, duduk sama manusia yang seperti ini, itu nanti akan buat kita istiqomah. Jadi gak mikir dunia lagi, ngobrol, ruwet, cari, fulus, cari, duit, ujung-ujungnya mah mati. Oh, ngaji eh, enak. Jadi semangat pengen ngaji. Jadi semangat pengen zikir. Di, Tapi kalau kumpulnya sama ahli film, Masya Allah, tanya, film apa yang barusan kamu tonton? Ya, ada koleksi drama apa yang terbaru? Ya. Gimana lihatnya? Jadi, pengen lihat terpanggil untuk itu rusak nanti istiqomah. Kita maka biar kita bisa istiqomah, ya. Kita dengarkan kisahnya orang-orang yang istiqomah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena taksirnya, pengaruhnya ke hati itu sangat nyata, ya, sangat nyata, langsung termotivasi. Ya, ini terbukti, toh, antum semua kan tiba-tiba jadi semangat ya muncul wow, mau begini mau begini mau begini dan lain dan lain sebagainya kemudian Syarifah Anissa ini minta sama Allah agar tidak meninggal di rumah sakit makanya beliau saya nggak mau masuk rumah sakit saya nggak mau direpotkan dan tidak mau mere merepotkan orang meninggal itu harus di tempat yang tenang karena naza itu dicabut nyawa sama Israel itu sesuatu yang berat jadi tempatnya harus harus tenang eh, saya yang meninggal di rumah Makanya, saya enggak keluar kemana-mana, jadi hidupnya nunggu Israel alaihissalam, tapi nunggunya sama solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji, solat ngaji. Sementara kita plus enggak nunggu, ya enggak nanti, padahal itu pas, pasti enggak punya persiapan khusus ya, persiapan apa untuk menghadapi Israel alaihissalam ya minimal kalau nyebut nama malaikat Israel sebut alaihi salam kita kirim salam terus, untuknya salam, untuknya salam nanti kalau datang kepada kita ya assalamualaikum dulu gitu ya nggak nah, pernah dikasih salam ya tau masuk aja gitu. tapi kalau kita sering kasih salam ya Israel alaihi salam insyaallah nanti Allah izinkan kita kelak setelah panjang umur Fetulatila meninggal Husnul Khotimah dijemputnya dengan cara yang, yang indah, yang bagus, yang baik jelas semuanya Ya, jadi kumpul, ya cari kisah-kisah orang-orang yang ahli istiqomah. Isti itu akan membangkitkan semangat kita untuk istiqomah. Dan salah satu amal yang kita harus paksakan istiqomah karena itu mudah adalah sholawat. Adalah sholat? Sholawat. Paling sedikit 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Paksakan itu. Kalau memang terlambat kodok siang hari Pak, baca, jangan sampai ditinggalkan 10 pagi, 10 sore 10 pagi, 10 sore terus begitu, kemudian ketika duduk, latih ya minimal satu kali sholawat, ketika mau berdiri latih, paksakan sholawat sehingga nanti kita punya istiqomah kalau duduk, pasti baca sholawat kalau bangun, pasti baca sholawat, dan menariknya nanti ya, ada kondisi yang kita lagi diem tiba-tiba mulut kita itu ngucap sholawat sendiri, dan kita kaget, tuh dia ngajak sholawat. Kita diajak mulut kita baca sholawat, kitanya kaget gitu ya, kita nggak niat sholawat, mulutnya yang ngajak sholawat, akhirnya kita ikut sholawat. Ada kondisi semacam semacam itu, kalau udah kita latih, kita pak paksakan. Nah untungnya apa sholawat ini? Sederhana, karena kita nyebut Nabi Muhammad SAW, maka kita disebut sama Allah Ta'ala. Karena kita mintakan rahmat untuk Nabi Muhammad SAW, langsung kita diguyur rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendekati Nabi Muhammad SAW, langsung kita didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya di situ, ngejar Nabi mendapatkan ilahi Rabbi, langsung dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah. Nah sebelum saya tutup, saya ingatkan insya Allah Jumat besok, 21 Oktober. Ba'dal Isa itu Maulid Akbar Majlis ar di depan di Mushollah ya nah usahakan hadir niat ini kan acara yang setahun sekali saya nggak pernah nyuruh-nyuruh betul ya kalau yang ini saya woro-woro betul yuk semua padahal hadir ajak anak cucu cicit kawan semua ajak semua untuk apa baca Maulid Simtudurur bersama-sama Insyaallah kita biar dapat sesuatu lah dari Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. kemudian mulai besok hari Kamis maulid yang ada di sini Kamis pagi jam setengah tujuh selama lamanya insya Allah yang dibaca maulid simtud duror ya agar nanti semua bisa baca maulid simtud duror gak usah bawa buku maulid dari rumah nanti akan saya sediakan jadi saya siapkan di sini selesai ditumpuk kembali ya selesai ditumpuk kembali nanti saya kasih stempel karena biasanya kalau dikasih hadiah dibawa pulang hilang ya hi, hilang. Saya siapkan aja di sini, nggak usah repot-repot. Banyak nanti saya siapkan. Jangan khawatir, semua kebah kebahagiaan. Nah baca Maulid Simtudurror. Harapan saya nanti Maulid simtuduror itu nggak asing buat kita sehingga di rumah kita baca cepat ya bisa aja cepat sele, selesai. Hagaatul waalaikum semoga berkah manfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.